Kapal iblis Flying Dustman ini merupakan salah satu kisah yang sangat terkenal dan telah melegenda di seluruh dunia. Sudah banyak buku mengangkat legenda ini, bahkan dalam film Pirates of the Caribbean dan serial SpongeBob Squarepants, kapal iblis ini juga ikut dimunculkan. Berawal dari kisah seorang kapten kapal ambisius bernama Bernard atau Baren Focke. Okay. Terkadang dipanggil Baren Focus di barat, dia dikenal Kapten Hendrik Panderdekan. Ia adalah kapten kapal The Krowan Vogel, kapal VOC yang diduluki sebagai The Flying Dutchman karena mampu melaju cepat dan dipercaya dibantu iblis. Fokus tidak suka jalur pelayaran aman, suka mengambil jalur tak biasa agar bisa memperpendek jarak. Ia berani melewati jalur tak dikenal dan menakutkan bagi kapal-kapal lain. Tahun 1678, fokus menjalani reputasi pelayaran pertamanya ke Nusantara, Indonesia. Iren 17 atau 17 Tuan VOC, menugaskannya membawa sekumpuk surat untuk Riklov Van Goens, Gubernur Jenderal VOC di Batavia, kini bernama Jakarta, Indonesia. Oke, sebelum lanjut, mohon tekan like, subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa, share juga videonya ke teman-temanmu juga. Terima kasih. Normalnya, perjalanan Amsterdam Batavia ditempuh dalam 8 bulan jika kapal tidak terlalu berat dan 12 bulan jika kapal syarat muatan. Fokus telah beberapa kali melayari rute ini. Dengan melewati jalur memotong dan berbahaya dari Cape Good Hope atau Tanjung Harapan dalam 6 bulan. Banyak orang memuji kemampuannya berlayar cepat, tapi dia kerap mengeluh karena sering terhambat di Selat Sunda yang menurutnya sangat ganas dan angkar. Memang ada mitologi di Indonesia, perairan Selat Sunda masih di bawah kekuasaan Kerajaan Gaib, Ratu Pantai Selatan atau Ratu Kidul. Dia terus mencari akal cara berlayar lebih cepat lagi. Ia membuktikannya saat membawa setumpuk surat untuk Gubernur Jenderal di Batavia. Fokus dan the Crown Vogel hanya butuh 3 bulan 10 hari. Versi lain menyebutkan 3 bulan 4 hari, berlayar dari Amsterdam ke Batavia. Di Batavia, fokus dan seluruh awak kapal disambut dengan decak kagum tanpa henti oleh orang-orang di pelabuhan. Gubernur Jenderal Van Goens menganugerahi medali emas kehormatan, kalung emas, dan koper penuh koin perak dan emas. Di Island Kuiper, kini bernama Pulau Cipir atau Pulau Kahyangan di Kepulauan Seribu, dibangun sebuah patung batu fokus berdiri gagah dengan jaket pelaut dan bercelana pendek. Sayangnya, patung fokus yang dianggap penuh aura mistis ini dihancurkan Inggris tahun 1811 saat mereka menaklukkan Belanda di Batavia. Pertanyaannya, bagaimana fokus bisa berlayar secepat itu? Seorang penulis barat Theo Meyer, dalam bukunya The Flying Dutchman and Other Vogtales from the Netherlands punya cerita menarik tentang ini. Suatu malam saat deklawan Vogel berada di Good Hope, Afrika, dalam pelayarannya menuju Batavia, Fokus mengundang iblis ke kapalnya ke... untuk meminta bantuan dalam menaklukkan Selat Sunda. Semua kru tertidur, hanya Fokus yang terjaga untuk menunggu kedatangan sang iblis. Pintu kamar Fokus terbuka iblis pun datang. Iblis merespon keinginan Fokus. Iblis memberitahu semua caranya. Fokus mengikuti semua saran dan syarat perjanjian yang diminta iblis, dan The Krowan Vogel pun meluncur sedemikian cepat di Selat Sunda menuju Batavia. Selama tujuh tahun, sesuai kontrak, The Krowan Vogel dan Fokus berakhir melayani VOC. Saat itu pula, iblis menagih janji dan mengambil alih kapal dan jiwa Fokus. Kini, The crowan Vogel, jiwa fokus dan anak buahnya mengaruhi tujuh samudera tanpa pernah berlabuh sampai kiamat. The crowan Vogel, atau The Flying Dustman, terkadang muncul di tengah laut dan dilihat para pelaut. Kemunculannya menjadi indikasi akan adanya badai. Jika muncul di malam hari, pelaut bisa melihat sosok fokus berdiri di tangga kayu di atas kapalnya. Wajahnya sangat tua dan tangannya kurus. Mitos Focus lenyap dari Batavia dan Nusantara, tapi The Flying Dustman terus menjadi legenda di dunia dan masih sering menampakkan wujudnya sampai saat ini.